lalu bilang sholat itu kebutuhan bukan sekedar kewajiban jadi kita yang butuh sholat betul bagaimana abi bisa ya, cerita itu, itu sebenarnya pertama kali yang abi tahu mengungkapkannya seorang filosof pakar eh, psikologi agama dari Amerika di awal abad ke 19 dia berkata begini eh, kalau kita melihat masyarakat manusia itu kita bisa bisa tidak menemukan di sana eh, pasar. Kita bisa tidak menemukan tempat-tempat eh, apa namanya hiburan. Tapi pasti kita akan menemukan tempat sholat. Karena sholat adalah kebutuhan manusia. Bukan kewajiban. Nah, bagaimana menjadi kebutuhan? Dia bilang begini. Setiap manusia itu... Pasti dalam hidupnya ini punya harapan, punya kecemasan. Ya. Itu tabiat manusia sejak dulu. Dan eh, harapan dan kecemasannya itu boleh jadi pertama kali dia gantungkan pada sesuatu manusia. ini. Tapi pada saat dia tidak memperoleh apa yang diharapkannya itu, pada akhirnya dia kembali ke atas. Ya. Ketika, ketika itulah dia salat karena itu dia katakan orang akan tetap salat selama manusia masih memiliki rasa cemas dan harap. Dia butuh salat hmm. supaya hilang kecemasannya atau terpenuhi harapannya, paling tidak kalaupun tidak terpenuhi dia sudah hidup dalam harapan. Hmm. Dan nah, penting itu. untuk selalu ah. hidup dalam harapan. Wah, itu aja. Jadi oh. salat hmm. itu perlu Nah, apalagi orang yang eh, merasa dekat kepada Tuhan mencintai Tuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kalau eh, ada kesulitan ada problem beliau berkata arena ya Bilal Ayo Mari kita memperoleh ketenangan kebahagiaan dengan eh, salat Hmm. akan ya. hmm. Dalam riwayat uh, Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW Sempat bolak-balik dan ada Dalam tanda kutip bernegosiasi dengan Allah Tentang berapa kali harus Sholat dalam sehari ya. Itu bisa menceritakan dari 50 hingga turun ke 5 Ya jadi Beliau eh, merah, Bertemu dengan Tuhan Ada sholat 50 kali Beliau terima Tapi sampai di langit keberapa, nggak ingat lagi bertemu dengan Nabi Musa, itu berat itu 50, minta korting naik lagi dipotong 5 begitu seterusnya sampai 5 kali waktu bertemu dengan Nabi Musa sudah 5 kali, itu umatmu tidak akan mampu, itu 5 itu berat saya punya pengalaman dengan ini kata Nabi, saya sudah malu untuk minta korting lagi, nah ini, boleh jadi ini, riwayat ini diperselisihkan, tapi paling tidak dia punya makna, simbolik. Kita bisa berikan semacam ilustrasi. Seorang anak disuruh oleh ibunya bersihkan 10 kamar ini. Dia katakan, Bu, berat, Bu. Oke, 9 aja. Turun lagi, 8 aja. Setelah sampai tinggal satu. Ya masa kata, satu aja, enggak Masa satu aja. Kamu masih ini nah. sudah dikorting begitu banyak. Hmm. Ah, begitulah sikap Nabi Muhammad. Hmm. Lima itu, ah, apalagi kalau kita kembali kepada orang tadi, itu kebutuhan kita. Bahkan, kata seorang penulis, hmm. itu Abbas Al-Aqad. Dia katakan, "Ilmuwanlah yang paling memerlukan untuk sholat." Hmm. Kenapa? yang mari kita lihat. Ilmuwan itu memerlukan kepastian. Karena kalau tidak ada kepastian, dia tidak bisa merumuskan hal-hal. atau -hal. ya, Nah, kepastian ini bisa lahir kalau dia yakin bahwa hanya ada satu pengendagi alam raya. Siapa tahu kalau dua, yang ini berkata air menuju ke bawah, yang itu berkata menuju ke atas. Tidak ada kepastian. Ilmuwan butuh pada ah. Dan ilmuwan yakin bahwa itu maha kuasa. Karena itu dia sholat. Hmm. Apiku, okay. um, kan kemudian tapi ada yang mengatakan, Uh, tidak perlu ritualnya, yang penting hubungan saya dengan Allah, yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Uh. Saya tidak perlu melakukan ritual kewajiban itu lima kali sehari. Saya sudah berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Okay. Bagaimana? Oke. Okay. Dalam hidup ini ada tidak ketentuan protokoler? Ada. Mau kirim surat, perlu pakai perangko atau tidak? Kalau nggak pakai nggak nyampe. Nggak nyampe. Kalau dikasih uang, nggak bisa. Tetap hilang harus... uangnya itunya. Uh. Itu. Dalam, ah, dalam hubungan dengan Tuhan juga ada tata cara yang ditetapkan bahwa begini caranya kalau mau berhubungan dengan saya Tata cara itulah antara lain sholat, berdiri, ruku, sujud dan sebagainya Dan harus diingat, harus diperhatikan bahwa sholat itu adalah pengagungan kepada Tuhan ya, toh? Ah. Tidak ada satu cara pengagungan yang dikenal oleh umat manusia sejak dulu sampai sekarang yang tidak terdapat dalam eh, ritual salat. Hmm. Bagaimana kita mau hormat satu orang berdiri tegak lurus. Ya. Ada yang rukuk. Hmm. ada yang sujud, ya. ada yang hmm. angkat tangan, ada bacaan. Hmm. Semua itu tergabung dalam salat yang diajarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Jadi Allah intinya Allah. pengagungan. Jadi ketika anda berucap berdiri tegak Mengangkat tangan sambil berkata, "Allahu akbar, pengagungannya berganda di situ. Ya. Bukan kalau duduk saja begini, pengagungan tidak, tidak ini jadi ada tata cara yang harus diikuti." Hmm, ya. hmm. Dan, dan dan, uh, dan uh, itulah yang menggambarkan uh, juga kedekatan kita dengan Tuhan. Itu yang menggambarkan kedekatan kita kepada Tuhan. Oke, okay. ya. teman-teman, mudah-mudahan ah. bisa memberikan gambaran tentang ah. salat. Insya Allah, kita ketemu lagi besok, membahas topik yang lain, masih di Shihab Shihab edisi Ramadan.